Ya assalamualaikum sob, ketemu lagi dengan channel Gold variasi Kali ini kita akan merestorasi bemper ya. Ketemu mobil pios yang bempernya memblek nih. Bumper patah dan tidak pada posisinya ya kita akan perbaiki ya gimana cara memperbaikinya supaya bagus kembali tanpa perlu jepitannya ya sob dan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menambalnya di sini kita ada 4 bekas saya fiction ya bekas body vixion terus ada power glue dan ada beberapa 4 part, -part ini ya bantuk aja terus ya jangan sampai terlewatkan biar kalian bisa di rumah ya dan body par, body parts atau cover fixen tadi bekas tadi ini yang udah kita potong-potong ya kita tidak videokan pemotongannya karena menggunakan sajam ya kira-kira seperti ini bentuknya lalu kita tempelkan ke dalam ya kita perkirakan seperti gimana yang dibutuhkan ya kira-kira segini nanti kita potong ya kita potong dulu ya sob setelah dipotong-potong dikira-kira seperti ini ya, cover Vixion ini ya. Ini jadinya jatuhnya begini ya. Lalu, untuk mengencangkan atau menyatukan cover ini, kita menggunakan baut ya, supaya baut kecil, supaya bautnya masuk. Kita kasih lubang di sini karena nanti juga kita di sini. dan setelah kita kasih tanda lubang supaya bau dan car menuju ke dalamnya kita masukkannya pastikan ini ke atas sekarang ini pasti ntar ada dempulnya ini juga pas dempul ya jadi supaya antara ini menyusun di sini ya jadi harus dilebihkan. masukin bau kita kasih dua baut ya. Pastinya ini akan kuat sekali ya. Nanti kita tambah lagi lemnya ya. Ini ya. menambahkan bolnya. Jadi misalnya dari arah bolnya. Ya kita ya. Ya tadi kita kasih air supaya kapurnya tidak panas dan tidak meleleh ya kalau meleleh nanti jadi bolongnya ngegedean ya dan untuk selanjutnya kita pemotongan untuk meluruskan dari bodi asal ke bodi yang tambahannya ya Ya kira-kira seperti inilah Penampakannya Udah nampak Terlihat Raper utuh lagi Tinggal kita Meratakan menggunakan Dempul ya Dan ini udah sangat lumayan Keras juga ya Anggalan baik Anti copot e Kemungkinan copot itu sangat jauh sekali ya Dan setelah dirasa udah cukup sempurna Untuk lebih meyakinkan kita tambahkan power glue ya Kita kasih lagi power glue nih Kita kasih power glue Iya Dirasa lebih paten lagi Ya, setelah kita lem sudah dirasa udah cukup kuat. Selanjutnya kita lakukan pendempulan ya. Ya, sob dan akhirnya kerjaan beres ya nah ini untuk hasilnya dijamin paten permanen ya ini kita pengesalannya jadi harus ada pemolesannya ya Ya, Meskipun kurang begitu sempurna Tapi udah nampak hasilnya Seperti harusnya lagi ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh